Halo Dreamers, balik lagi sama aku Alvin Tarot dan sekarang aku akan ngebacain untuk zodiak Capricorn dengan tema kita kali ini ngebacain mengenai energi yang paling banyak terjadi sama Capricorn kemudian kita lihat kedepannya seperti apa dan dibacain khusus dari sisi percintaan kalau nanti kelihatan di kartu mengenai pendidikan, karir, keuangan, ataupun kesehatan dan sisi spiritual nanti dibacain juga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 dia ngerasa berat kali ya untuk bisa uh, apa ya namanya kayak untuk bisa mendapatkan hati kamu tidak mudah tapi yang aku lihat kalau berhasil bisa sampai jodoh sih yang aku lihat ya di sini jadi bisa benar-benar sampai jodoh bisa benar-benar sampai uh, menikah ya di sini aku lihat Walaupun ya perjalanannya memang naik turun bagi dia gitu ya. It's worth it gitu lah. it's worth it. Jadi kalau kamu mau nunggu ataupun mau uh, bersama dengan sosok ini sebetulnya bagus gitu ya. Karena ya aku lihat ketika dalam masa pendekatan itu memang uh, yang gak gimana-gimana gitu ya. Tapi yang aku lihat ada sesuatu yang berat gitu ya dari mungkin uh, komunikasi. Gitu ya, bukan kayak marah-marah atau kayak gimana enggak, tapi lebih ke arah bagi-bagi dia tuh. Kamu tuh susah ditembus gitu loh, ya. Aku lihat ya, kayak ini gimana caranya gue bisa dapetin sosok ini gitu ya, karena kayak it's so hard gitu, kayak susah banget gitu, ya. susah banget untuk ngejar kamu tuh. Bagi dia susah minta ampun gitu ya. Tapi dia lumayan ini sih, lumayan ke apa ya, ke bawah semangat gitu. Kenapa? Karena dengan seperti itu kan jadi dia ada rasa berusahanya. Dan kamu ngeliat itu gitu kan. Kamu ngeliat juga gimana dia berusaha, gimana dia uh, ngeliat kamu gitu ya. Terus tindakannya ke kamu, kamu lihat juga. Gitu, tapi, kayak seakan-akan enggak terlalu peduli, tapi peduli gitu ya yang aku lihat di sini. Gitu, karena kamu enggak mau berusaha kelihatan supaya enggak dikira, enggak dikira gampang atau murah gitu ya, which is bagus, which is bagus di sini. Aku lihat, it's okay gitu ya. Yeah, do whatever you want gitu yang aku lihat di sini. Uh, terserah banget ya tapi yang aku lihat <laughs> jangan sampai terlalu parah gitu ya jangan sampai terlalu parah kasih dia kesempatan juga atau kasih dia kode gitu ya yang aku lihat di sini karena uh, jangan dipersulit juga gitu ya kalau dia itu mau mendekat ke kamu gitu kenapa karena dia itu bagus ke depannya gitu loh kak. kayak yang aku lihat di sini Uh, dia itu salah satu orang dimana ketika approaching, atau ketika ada di hadapan kamu, dia serius gitu ya, serius obrolannya. Obrolannya juga serius gitu yang aku lihat di sini. Dan memang uh, kalau sama dia serius gitu ya, kayak atmosfernya gak bisa main-main gitu. Jadi kayak, oh, "Ayo, udah, atau dianya juga gak main-main juga jadi." ya aku ngikut gitu kan, tapi ya kalau sistemnya kamu memang harus kayak gitu gitu kan harus kayak nggak terlalu uh, mudah untuk dideketin gitu karena biar ngeliat dianya juga, ya yeah. which is dianya, dia ngerti juga sih, gitu ya yeah. sebetulnya padahal sama-sama ngerti ya, sebetulnya gitu, ya yeah, aku lihat. <laughs> Uh, bukan karena ego Bukan karena ego uh, Yang aku lihat justru Kebiasaan aja gitu Bukan karena ego tapi kebiasaan uh, Dan mungkin iya siapa tahu ya Kayak mungkin di hati kamu bilang Oh udah terima aja gitu kan. Atau kayak Oh udah dipermudah deh untuk sosok ini gitu kan Tapi enggak ya karena uh, Kalau misalkan kamu Mempermudah ataupun mempersulit Itu malah nanti jadinya Uh, apa ya namanya dinamikanya kurang enak terus kemudian juga ya aku lihat di sini untuk proses pendekatannya itu uh, takutnya gitu ya takutnya kayak cuma sesaat doang gitu loh. dari dari kamunya tuh kayak gitu maksudnya kayak takut banget uh, apa yang menjadi keinginan ataupun intuisi kamu itu salah gitu kan jadi kayak ya daripada salah dan uh, nantinya menyesal gitu kan jadi ya udah gitu kayak aku berusaha untuk menjadi diri aku dan berusaha untuk ngasih pagar dulu gitu ya berusaha untuk kayak melindungi diri dulu gitu kan kalau ada orang yang mau masuk yang ngobrolnya di di luar pagar gitu kan bukan dia disuruh masuk gitu ya kayak di luar pagar ngobrol atau ya kamu masih di dalam rumah gitu kan tapi ngobrolnya lewat pagar gitu ya lewat pagar gitu bisa juga kayak gitu sih ya yang aku lihat ya memang agak sulit gitu ya memang agak sulit dari dinamikanya tapi yang aku lihat di sini kayak kalian berdua bisa overcome ini gitu loh. kalian berdua bisa uh, bersama-sama gitu ya bersama-sama untuk eh, ini kelihatan banget bisa gitu loh, ke arah pernikahan cuma memang Uh, dari perjalanannya harus ada uh, belok-beloknya dikit, Lika-likunya dikit gitu yang aku lihat di sini, ya dan likalikunya itu memang ada yang uh, dibikin-bikin gitu ya, supaya bisa ngeliat dari uh, ketahanannya dia juga, kayak gitu, ya gak sih orang orang, orang aja gitu kan ya uh, kayak semacam uh, apa ya namanya pekerjaan yang ada di bidang pertahanan, gitu kan? Itu kan kayak harus dilatih keras dulu, gitu. Nah, kalau dari pembacaan kali ini memang kayak gitu juga, gitu. Dari sistem percintaan yang sekarang, gitu. Supaya ngeliat gitu, siapa yang bertahan gitu ya, karena memang hukum alam banget, gitu. Yang aku lihat kayak hukum alam dan kebanyakan. Kebanyakan memang kayak gitu, rata-rata kemarin-kemarin gitu ya, yang orang-orang yang terlalu kamu gampangin gitu kan, maksudnya kayak kamu nerima gitu kan, kamu baik, berusaha baik gitu kan, tapi pada akhirnya mereka itu kayak stuck di situ-situ aja atau mungkin kayak nggak nggak malah, nggak ada yang serius gitu ya, dan uh, kamu sekarang kayak agak ngubah taktik gitu, loh, supaya nanti kedepannya dapat sosok yang bisa kamu percaya untuk menjadi pendamping gitu kan, ya dan sosok ini ngerti gitu, sosok ini ngerti banget gitu ya, ngerti banget dia gitu dan, it's okay gitu ya, it's okay, dan dia juga masuk ke dalam game itu, jadi game masuk ke dalam game yang kamu buat gitu kan, jadi ya, ya lah gitu ya aku sekalian explore gitu ya, ya dari dianya seperti itu sih. Oke, itu yang kelihatan di kartu ya. Agak sedikit doesn't make sense tapi dinamikanya likalikuanya kerasa gitu, tapi ujung-ujungnya yang aku lihat di sini ada sah gitu ya, ada kata sahnya gitu. Oke, itu yang aku lihat di kartu. Bye bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.